Ya, Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Priuk Tanjung priuk macet guys, macet parah Tahu ada apa ini jalanan guys Setiap hari macet, terus macet Dari tadi, macet, macetnya parah So lihat guys jalanan Waduh, mas macet banget parah macetnya guys lihat. parah kan guys macet beginilah periuk guys tanjung periuk Oh, parah guys macet Hati-hati guys dalam perjalanan Di Tanjung Priuk semua driver Harus waspada Menghimbau Supaya hati-hati Jalan misalnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, okay, guys. Pokoknya kita harus hati-hati, guys. Yang terutama mobil-mobil truk ya harus lebih hati-hati dan waspada. Ya udah guys, begitu saja menghimbau aja kepada semua dari par ya terutama di Tanjung Priok. waspada ya. Oke. Okay? Kita sampai di sini aja nanti kita kembali lagi ke channel saya guys. Jangan lupa subscribe-nya guys. Like loncengnya jangan lupa. Oke. Okay?